Harga jual tandan buah segar, TBS, kelapa sawit di sejumlah perusahaan minyak kelapa sawit, PMKS, di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, pada Rabu tercatat mencapai Rp 1.200 per kilogram. Dua pekan sebelumnya, harga jual tandan buah segar, TBS, kelapa sawit di daerah tersebut bertahan di kisaran harga Rp 650 rupiah hingga Rp 870 rupiah per kilogram. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Abdul Latif Dinagan Raya, Rabu mengatakan naiknya harga jual TBS kelapa sawit di daerah ini disambut baik oleh petani, Alhamdulillah, naiknya harga jual kelapa sawit sangat disyukuri oleh petani, katanya, Ia mengatakan, ada sejumlah faktor yang memicu naiknya harga jual TBS kelapa sawit di tingkat petani, diantaranya adanya kebijakan bebas pajak ekspor yang mulai diterapkan oleh pemerintah, Akibat kebijakan tersebut, harga jual kelapa sawit juga mengalami kenaikan di tingkat bawah. Abdul Latif mengatakan, pemerintah daerah juga akan terus melakukan pemantauan terhadap harga jual kelapa sawit di Nagan Raya, untuk memastikan harga komoditas bahan baku pembuat minyak goreng tersebut semakin membaik. Selain itu, pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh juga terus mendorong petani akan dapat memaksimalkan perawatan tanaman sehingga nantinya kualitas hasil panen saat dijual juga lebih baik. Demikian Abdul Latif, sekian harga sawit untuk tanggal 21 Juli tahun 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.